There's a guy, you might know him, he was white in San Diego, he moved to the Bay Area now, his name is Jordan Richter actually, he's a famous skateboarder. Uh, I didn't know, but he was actually really famous, because I don't care about skateboarding, I grew up Mexican, we don't surf or skateboard or any of that, we low ride, right? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat filah rahimakumullah. Bagaimana kabar Antum hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan serta limpahan nikmat dari Allah Azza wa Jalla Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan saya untuk menjumpai Antum dalam satu lagi video kisah mu'alaf yang dipersembahkan oleh tim channel App Astronaut Sobat filah yang dimuliakan Allah dalam video yang satu ini, saya akan mengajak Antum untuk menyimak sebuah kisah perjalanan menjemput hidayah Allah dari seorang narasumber yang berasal dari Amerika Serikat. Siapa dan seperti apa kisah narasumber kita dalam video kisah Mu'alaf kali ini? Tanpa menunda lebih lama lagi, mari kita temukan jawabannya dengan langsung menuju ke video beliau. Selamat menyaksikan. Jordan Richter lahir dan dibesarkan di sebuah kawasan bernama Coconut Grove, yang berada di bagian selatan kota Miami, negara bagian Florida, Amerika Serikat. Kedua orang tuanya memiliki masalah penyalahgunaan narkoba. Hal yang diingat Jordan saat tumbuh adalah, pemandangan di mana ayah serta ibunya menaburkan kokain di atas sebilah kaca. Juga masa-masa di mana ia sebagai seorang bocah kecil, terbangun dan menangis pada tengah malam di atas tempat tidurnya. Sementara semua pintu terkunci, dan kedua orang tuanya berada di kamar mereka asyik mengonsumsi narkoba. Ketika mendengar Jordan kecil menangis dengan keras dari dalam kamarnya, mereka akan mengeraskan suara televisi untuk meredam suara tangisan Jordan. Jordan menceritakan bahwa pada periode itu, ayah dan ibunya seperti tersesat dalam keteleran mereka. Hal tersebut meninggalkan rasa sakit yang sangat mendalam pada hati Jordan hingga ia dewasa. Bahkan, sang ayah sempat harus mendekam dalam penjara karena masalah narkoba. Demikian juga dengan ibunya yang pernah masuk penjara karena kasus pengutilan di Toserba. Saat memasuki usia remaja, sikap pemberontakan Jordan mulai muncul. Ia sering membuang berbagai perlengkapan untuk menggunakan narkoba milik orang tuanya melalui jendela rumah mereka. Jordan merasa tidak kerasan tinggal di rumahnya sendiri. Ia merasa sangat benci untuk berada di dekat kedua orang tuanya, saat mereka menggunakan narkoba. Jordan pun memutuskan untuk minggat dari rumah. Menurut Jordan, berbagai hal yang ia lihat dan alami di rumah, memicu munculnya kecenderungan merusak dirinya sendiri di usia dini secara terbuka ia mengatakan bahwa pada masa itu ia berubah menjadi seorang anak yang bermasalah Jordan menuturkan bahwa apa yang ia alami merupakan sebuah epidemi di mana terdapat begitu banyak anak seusianya di Amerika yang mengalami masalah keluarga berantakan atau memiliki orang tua yang menyalahgunakan narkoba Anak-anak seperti itu memiliki dua pilihan jalan hidup yang harus mereka lalui. Yaitu jalan kekerasan, atau penyimpangan, atau keduanya. Dan Jordan memilih untuk melakukan keduanya. Bentuk kekerasan yang Jordan lakukan adalah, ia menjadi seorang bocah perundung. Dia gemar mendekati seorang anak di sekolah, kemudian menjewer telinganya. Sedangkan bentuk penyimpangan yang ia lakukan adalah, ia gemar menyiksa orang lain secara verbal. Termasuk melontarkan umpatan-umpatan bernada rasis. Keluarga Jordan kemudian memutuskan untuk pindah dari Miami ke San Diego. Tidak lama setelah pindah ke salah satu kota terbesar di negara bagian California tersebut, Jordan mulai bermain skateboard. Saat sedang berjalan pulang dari sekolah, Jordan melihat seorang pemuda tengah bermain skateboard di halaman depan rumahnya. Ia kemudian menjalin persahabatan dengan pemuda, yang sedikit lebih tua darinya tersebut. Pemuda itu juga memiliki sebuah toko perlengkapan skateboard di rumahnya. Dia mengajak Jordan untuk berlatih skateboard dengannya juga membantunya dalam mengelola toko. Maka setiap kali pulang dari sekolah, Jordan akan mampir di sana dan bermain skateboard bersama pemuda itu. Hal itu menjadi sebuah rutinitas yang menyenangkan bagi Jordan. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari, untuk berlatih skateboard. Ibunya tidak pernah mempermasalahkan kebiasaan baru Jordan tersebut, selama ia selalu pergi ke sekolah. Jordan akhirnya menemukan kegiatan yang sangat ia sukai. Sekaligus memberinya kebebasan. Saat kemampuannya semakin meningkat, Jordan mulai berlatih di sebuah arena skateboard yang bernama Del Mar Skateboard Rents. Arena tersebut dikenal sebagai pusat, di mana para skater vertikal ternama dibesarkan. Begitu banyak legenda skateboard yang berlatih di sana. Seperti Tony Hawk, Christian Hossoi, Chris Miller, dan Steve Caballero. Delmar Mar Skateboard Rennes memiliki arena yang berbentuk seperti kolam renang. Di sanalah, Jordan menemukan jati dirinya sebagai seorang atlet skateboard. Dengan berlatih di Del Mar, ia mengokohkan diri sebagai salah satu skater vertikal muda yang berprestasi. Jordan berhasil memenangkan banyak kontes amatir. Bahkan, memenangkan kejuaraan amatir tingkat nasional. Pada usia 16 tahun, Jordan memutuskan untuk menjadi seorang skater profesional. Ia dikontrak oleh Blind Skateboards, salah satu produsen perlengkapan skateboard ternama, untuk bergabung dalam tim mereka. Hal tersebut merupakan prestasi yang luar biasa untuk seorang skater berusia 16 tahun. Bersama tim Blind Skateboards, Jordan sibuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Baik untuk mengikuti berbagai kompetisi, maupun eksibisi. Ketenaran serta kesibukannya tersebut, membawa efek buruk bagi diri Jordan. Ia banyak bergaul dengan orang-orang yang salah, yang menyeretnya untuk mengonsumsi narkoba. Pada akhirnya, kecanduannya akan narkoba terbukti berdampak sangat buruk bagi Jordan. Ia bahkan hampir tewas karena overdosis. Jordan terkena gejala yang disebut dalam dunia kedokteran sebagai hepatitis kimia. Dia dinyatakan gila secara klinis selama beberapa tahun. Kejadian tersebut benar-benar memukul Jordan, dan membuat hatinya kembali hancur. Seperti saat ia menyaksikan bagaimana hidup kedua orang tuanya, yang juga hancur akibat narkoba. Jordan pun bertekad untuk terbebas dari narkotika, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan tekad dan usaha yang kuat, Jordan akhirnya sembuh dari dampak narkoba, dan keluar dari rumah sakit jiwa. Ia menjauhkan diri dari segala hal yang dapat kembali menyeretnya pada narkotika, serta fokus dalam menjalani karir profesional dengan bersih. Hal berikutnya yang ingin ia gapai adalah kehidupan yang lebih baik serta kedamaian sejati bagi dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sedari lahir. Kurang lebih satu tahun setelah terbebas dari narkotika, Jordan berpapasan dengan tiga orang pemuda Muslim. They were like, amongst all the like everyone running around like rats. I just saw these brothers who look really peaceful. Ternyata ketiga pemuda muslim yang berpapasan dengan Jordan tersebut adalah Syekh Utman bin Farouk yang sedang berjalan menuju masjid dengan dua orang kawannya. Ketiganya mengenakan gamis, jubah, dan sorban khas Arab berwarna serba putih. Karena merasa sangat tertarik dengan ketiga pemuda itu, Jordan memutuskan untuk mengikuti mereka. Ia bahkan ikut memasuki masjid dan duduk bersama mereka. Akhirnya, keberadaan Jordan di antara mereka di dalam masjid tersebut, menarik perhatian Syekh Uthman. We see this guy in the masjid. this a white guy in some jeans and a t-shirt. We think he's some new Muslim. We get new Muslims all the time. And after the talk, we were going to go up to the Bay Area. So I told him, hey, uh, we're going to go on this trip. You want to go with us? And he's like, what are you guys going to do? He's like, we're going to get closer to God. We're going to get to know our Creator. We're going to call people towards God and things. He was a new Muslim. So I thought, you know, I'm going to simple terms. And he was like, yeah, I'm ready. Let's go. Karena ingin ikut dengan Syekh Uthman beserta rombongannya menuju B Area, Jordan memutuskan untuk menginap di masjid itu bersama mereka. Ia bahkan ikut serta melaksanakan sholat berjamaah di masjid tersebut. Keesokan paginya, mereka berangkat bersama-sama menaiki sebuah mobil menuju B Area, yang berjarak sekitar 8 jam perjalanan dari San Diego. Dan di sepanjang perjalanan tersebut, Syekh Uthman mengajak Jordan berbincang-bincang and i'm like hey uh, so how did you become muslim and he's like uh, i'm not muslim I'm like, what you're not muslim like you were in the mosque you prayed you spend the night in the masjid like how are, you're not muslim he goes no like, how did you know about islam and he's like i don't know anything about islam this is before 9 11. So. i was like how did you get to the mosque he says i just saw you guys and i saw you guys wearing white and you guys were walking, like I saw you guys as if you guys were angels, wow. so I just followed you and then I sat in the talk that was going on and I had no idea what they're talking about. But I felt at peace and you told me that you want to get close to God and I want to get close to God, so I went. I said, like, what religion are you? He was like, I'm Jewish. I said, like, oh man, I <laughs> got a bunch of Philistini brothers with me in the car, this is not going to go well. you know." Oh ya Allah setelah mengetahui bahwa Jordan adalah seorang pemuda Yahudi Syekh Uutman berpesan kepada teman-temannya yang berada dalam mobil tersebut untuk tidak berbicara mengenai masalah politik mereka lalu menghabiskan sisa perjalanan yang panjang tersebut dengan mendiskusikan masalah agama dengan Jordan Syekh Uthman menjelaskan panjang lebar mengenai Islam kepada Jordan Penjelasan tersebut membuka hati serta pikiran Jordan sehingga hidayah Allah sampai kepadanya Sesampainya mereka di Masjid Bay Area Jordan segera menyatakan bahwa dirinya ingin kembali pada Islam Maka ia pun bersyahadat pada saat itu juga Pada malam harinya setelah melakukan berbagai kegiatan serta merasa letih karena menempuh perjalanan panjang, Syekh Uthman dan anggota rombongan yang lain tertidur di masjid tersebut. Namun saat tengah malam menjelang, Syekh Uthman terbangun karena mendengar suara tangisan yang sangat keras. Ia melihat Jordan tengah menangis tersedu seduh dalam posisi bersimpuh di depan mimbar masjid. Maka Sheikh Uthman menghampiri dan bertanya kepada Jordan, tentang apa yang membuatnya menangis seperti itu. Now like, he's wrong. And he's like he's like Muslims are the worst criminals. You guys are the worst. He said, "You know what? In the West, any time we have something beneficial, we take it all over the world." He said, but you guys, you Muslims have the most valuable thing ever. You know the purpose of life and you don't share it with people. He said, my parents died Kufar, they died on Kufar and they'll be in hell and it's your fault. And that stuck with me, stuck with me till today. Setelah kembali pada Islam, selain menjadi seorang muslim yang sangat taat, Jordan juga secara sungguh-sungguh berusaha memperdalam pengetahuannya tentang syariat. Ia menimba ilmu pada beberapa ulama. Pada tahun 1995, Jordan memutuskan untuk pensiun dari profesinya sebagai seorang skater profesional, karena mengikuti pendapat seorang ulama yang mengatakan bahwa Islam mengharamkan skateboard. Setelah pensiun, ia kemudian terus memperluas cakrawala keislamannya, dengan berguru kepada lebih banyak ulama, juga belajar kepada para cendikiawan muslim di Amerika. 15 tahun kemudian, seiring dengan semakin dalamnya pengetahuan Jordan tentang syariat, ia menemukan bahwa sebenarnya Islam sama sekali tidak mengharamkan skateboard. Pendapat ulama yang menyatakan bahwa Islam mengharamkan skateboard, lebih berdasarkan pada pengaruh budaya, dan sama sekali bukan atas landasan syariat. Jordan pun kembali ke dunia skateboard yang sangat dicintainya tersebut. Sembari tetap memperdalam ilmu agamanya, dan menjadi seorang muslim yang sangat taat. Jordan yang merupakan seorang ayah tunggal, dari seorang anak laki-laki yang ia beri nama Ismail. Bahkan telah menjawab panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Really Ikhwan Villa, Sobat benar adalah, nomor satu, Sobat Astronaut demikianlah video kisah perjalanan menjemput hidayah Allah dari narasumber kita, seorang mu'alaf yang menurut saya pribadi, sangat menginspirasi. Sobat filah yang saya hormati serta sayangi, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Namun sebelum video ini saya tutup, seperti biasa izinkan saya untuk meminta dukungan sobat bagi keberadaan channel kami ini yang terus berusaha menyajikan konten-konten dakwah. Sobat bisa mendukung kami untuk bertahan dengan lima langkah mudah dan gratis, yaitu dengan like video ini, subscribe channel App Astronaut. Aktifkan notifikasi supaya sobat selalu memperoleh update ketika video terbaru kami ditayangkan. Kemudian bagikan video ini melalui berbagai akun media sosial yang sobat miliki. Dan yang terakhir namun tak kalah pentingnya, tuliskan komentar sobat mengenai video yang baru saja kita saksikan. Atas kesediaan serta keikhlasan sobat dalam mendukung kami, saya mengucapkan jazakumullah khairan khasiran. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, Insyaallah kita dipertemukan kembali pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.